Oh parah tuh. Wah. Eh. Wo uh. oh, Sugiono meninggal, guys. since we last spoke, but something has happened at the mines I've been supervising. No, trust me, you'll want to make time for this. You're looking for to keep your museum in business? Well, there's something big on that island, real big. So many friends, <laughs> and even my own son are still out there. If anyone can bring this thing down, it's you. It'll be the biggest attraction your city's ever seen. And you can help an old friend Yes, meet me on the docks at sunset I hope you're ready for a little monster hunt Parah blue Oh tetap dulu guys tetap tutup amat ya apa kalak si dengu apa nih Apa trying to escape the island where Eh Apa yang mencetak? Ah, ah Atau mencet Buat itu Oh, yang mencetak? Kosong Kosong Kosong Eh Isi salah atau oh, tukung sih. Nah ini semua <tuk> Coba lihat tutorialnya, kita kenapa yang Ini tak kena kiri ke kanan Oh.. Coba Itu enak, itu Iya, cuman gak nunggu siapa. Ini bunganya banyak, lah. Aku <jih>. aja, <laughs> ini Oh <tame> serem, serem Aja ku ini aja Kok? itu dia guys ya Kita bermain main Charles, science, kita sangat Kenapa ini guys, kenapa ada sini, cuy? Demu. Kmul... Kita sana, guys. Kak ada cucu kita, guys. Kunci gua. Semut abu aku. Kulitnya mangap, guys. Apa bro? masuk. So I Eh, cari barang, gue. Oh, mau, kenapa kaget. Capa um, nah, ee. Ini nih Ini nih Ini sangat luas guys ya oh, itu dia, lari sana okay. Eh Coba lari Kok mau lari? Hai, hai, my friend hai, <ketan noise> hai, balik, balik Kita akan balik hai, hai, hai, hai, hai, hai, guys ya hai, hai, hai, Buka pintunya hai, e Hebat. -he. E <ketan noise> Oke gua. Gas kita akan bermain cucu. Cucu kita guys. Oke oh, guys. Ngeri ya? Oke, kita akan bertarung Dia <laughs> well, the Are you ready to... Cakep, apa tuh Raju? Jalan katanya jalan. Guys. Oh, ribang shit. Oh, oh, anjir. Ini tidak berguna guys. Yang oh parah tuh. Wah. Eh. Oh, oh Sugiono meninggal guys. Guys okay, Sugiono meninggal guys. Kenapa -kena dia Sugiono meninggal guys? Eh sabar coy, penci dah. Tuh mundur, mundur, mundur, mundur, undur anjir, nggak bayar eh, lagi eh. Ya, kan? guys, Sugiono soalnya meninggal guys. lompat, anda udah dihuni ya? si kuda kereta. anjir bolong goblok, Sugiono. hah, oh, benar itu gampang kau gampang untuk keluar kau membutuhkan banyak waktu sekinya patah guys ya guys ah. Injil -injil, guys cari telurnya cari anakku macet iya nanti ya hati. ya temang anakmu ya temeng guys Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, coba eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh Apaan, ada yang tidur? Oh loh. Baik, <laughs> oh lah, oh. Cukup, gas, gas, kui, kui. Ngeri, gak sih? Kek, ada cuci, carles, teman-teman. Bacot, cuci, carles, cuci, nge. Guaiss Lompat Nih disa ga mau Hah? Genggut Dia, Dia pakai BNL guys. Ya BLL. Kamu bisa meng-upgrade oh. Ah kamu.. ah thank you Thank you man. Siptar loh Cuma orang mau dibongkar-bongkar Yuk cari NPC yang lain naik naik-naik kereta Udah ada apa? hitam-hitam so, Itu hmmm ada itu, mau nge ini? pantai mau lawan kereta, kereta. ini coba wah jangan, jangan, jangan, buka ini pandol, bodoh <tuk tangan> <tuk tangan> mapla cari penduduk yang lain. Nah. cocok. Coba. Ayo cuy. Okay. Oke, okay. gas. Jalan lagi. Oh, gas, trek lagi. Si dong, belum jalan. Gas. Main apa trek-trek? Eh, kadang kan bedenya lewetam. Oh, iya. Lawannya ini playernya guys ya layarnya lolon, emang lolon. ini stick guys. <laughs> lompat, ya. lompat aja tuh. Ya kan kesini udah meninggal guys. Pak Oke. Kayak simpel. aja Cuma serem, takut ngeri. <tuk> <tuk> Aduh oh. Nih jatuh gara-gara sepuluh oh, no. okay, nah, ya, Ini lagi lagi, lagi 9 barang apa Ceng Ceng Tadi ketinggalan satu barang nih 8 barang udah satu barang lagi guys oh, oh, oh. Ujungnya, kan ya ujungnya, ujungnya, ujungnya, ujungnya, ujungnya, ujungnya, apa ujungnya, ujungnya, ujungnya, ujungnya, ujungnya, ujungnya, guys ujungnya, daerah ujungnya, ujungnya, ujungnya, ujungnya, seram, seram ujungnya, ujungnya, ujungnya, sudah meninggal alias ujungnya, ujungnya, ujungnya, ujungnya, ujungnya, ujungnya, ujungnya, ujungnya, ujungnya, ujungnya, ini guys, lihatin dia. Lengkap itu. Mantap, Fire. Fire ya guys ya. Apa yang Oh, udah, Eh, hilang. Oh, worth guys. Dan ay blueprint-nya klik blueprint. Jenis. start start. Oh, cari orang cari orang atas atas. Iya. Yes. Terus tuh kinje nih. Enggak stoknya mesti. ya. Ini seru ya, hmm. yes. merah. Bahaya Musur, oh. agret, agret. Wah. Besik-besik dah dua Demik, demik, demik Aku, demik Aku, ah, amat Yuk, kasih okay, <laughs> Oh, guys, sejujurnya telah meninggalkan dia buat Oh, Inilah cucu nih Charles ini, Thomas. Biasanya nih Thomas, hasilnya Thomas. Thomas, eh, setan Didiano. Widiana, eh, anjir lewat anjir lewat anjir lewat anjir lewat anjir. Lewat anjir. Lewat anjir. Apa tuh misalnya? Ini, ini? Yang aneh nih <laughs> Serum nih, seram. Mau belum kau okay. langsung atas wah, yeah. yeah. yeah. wow, misi gokil guys. ya, yeah, di sini nih. misi hantu. nah nanti sih mulai Nah, ini nih. Nah, ini lari, lari, lari. Box cuma mana, mana ya kan? Eh, chat. eja, eh eja, mana mana eja, mana? eja, eja, eja, Oh, eja, <laughs> Tidur guys ya. Coret-core lagi buku-buku Tuhan. Oke, siat. Ten. Eh, dok yang peta ini. Ke mana nih? Eh. Mantap, bro! Mantap, Ambil barang itu ya, bro! So. Mantap, tahu Mantap, Orang gila, bro! Mantap, bro! Ya. bro! Mantap, bro! Mantap, bro! Mantap, bro! Mantap, bro! Bongkar-bongkar. Apa orang eh. Bongkar Apa orang Apa orang jawab? Apa orang jawab? Apa, -apa? Tiga beli, kotak beli. Apa orang ngejong Apa ngemak nih? kena aku jil. Sekiulah jenis kotak ni. Ah, okay. ada okay. ni. Ni betul. 7. Kalau 3. 7. Ni. Tut. Tut. Besol dibuka ke sini. Tut. Ni sebelah dekat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 Ternyata segi di ono dimana cari kuncinya, guys. Mana di belakang kota? Belakang kota. Masa hmm. gimana Oh, Blok. Mana? Bagaimana? Ini nyaklok. Ini kayak banget deh kunci batasnya. Coba tiga-tiga. tiga tiga set set set ngerti nih aneh-aneh kak kita susah dan tidak mengerti guys kita main f main easy dulu Oh, ngerti tiga ke mainan kenapa harus belum berhati-hati kan bisa ke acik kudok ini kabur itu saya ini oh, item Surah ada c Kelli kartu Charles Me! Me! nem, nem, Me! Me! Me! nem, bewan deh, Oh. nggak, denger di mainnya, rom joi, aku mainnya yang... nih, semuanya nih haruslah jahit, tak oh. tak sih, main si. di Charles, baban pechar, seriusnya mulai bacain, main baca lu Charles, baca kendor. Uh, teman-teman hey. dua tiga tiga paling banyak goblok eh hey, lewat lewat stop nah, eh merah topak stop, stop pak maju goblok yes. sini kita akan maju ya buka ini rumahnya Jordi apa sih tombol merah? Yang okay, stop stop, stop, stop hmm. lempar jari cuy kenapa harus serem? rumah Frank, cinau lagi jalur ceritanya gitu Tuh loh, <laughs> aduh, udah nemu jeng nih cow, gak makan main hmm. ini aja diserang tip, kalau gitu. kita hmm. harus lindung lindung kan, hmm. ah, C'est rare, on a un réveil. On a un réveil. On a un réveil. On a un apa I dong? Gan? Gan? Gan? Gan? Gan? Gan? Gan? Gan? Gan? Gan? Gan? ini Gan? Gan? Gan? Gan? Gan? Gan? Gan? Gan? Enggak banget Mobil, dong Ini kereta dah Eh, udah Eh barang Ini ke jambor Coba Let's go Itu hai, hai, hai, ini hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, udara oh, udah diambil ketebal wala hmm. seram kita Paman, Halo paman jangan panggil aku anak kecil paman. Maku, maku siapa? Udin nih udin. Udin ngucang. Pokoknya ini fort nih, bang fort. aduh oh, oh. Coba bayangkan manusia-manusia ini di pulau yang sangat menyeramkan ini makan di mana, belanja di mana. Ini menyediakan makannya yang sangat besar udah lagi kan san oh kan lolot kan lolot ya apa oh. oh kan super lolot lu selo selo ah eh goblok Easy peasy lemon squeeze. Ah. ah. Oh. oh. Yeah, I don't don't die. Die. <laughs> Easy peasy <though. laughs>